Tumbuh wajinan kutu bercoyok, kayak keramatiasi Nanti kuliah di sering emosiasi ini gak juga juga juga ganti guru-guru belotang sarang. Jadi pulau bau emosiasi ini kalian hasan, bau disukani alamat terus Ada tembok yang harusnya jatuh ke arah ibu menjadi ke Karena ya tadi ya bro Ibu orang kok masalah boh-boh, enggak ngilinginau keramatiasi Ini tuh mujizat ini gue ngeliat sih akan ada seks obat Tunggu yakin buat ini alamat face yang diwajo anak kan di seorang tua itu mesti orang asar, mesti orang tua. Betul saya tadi bakar satu niku dia kenalan diang lugu wali Abdul lugu lugu yo lugu, uenu lugu. Nane kalau kuatir jangan-jangan kayakku Abdul lugu, Abdul lugu mana apa roh. Ada di Abdul yo Adel no. Niku Ya, saya saya tapi saya satu saya satu itu wali wali bil ilmi wali saya tahu saya lugu di pasar Itu tahu saya ketemu saya tahu saya tahu pasar, tahu saya tahu saya tahu ibu tahu saya tahu saya tahu saya tahu saya tahu saya tahu saya tahu saya tahu saya tahu saya tahu saya tahu saya tahu saya tahu saya tahu saya tahu ibu beliau santai di rumah enggak ikut rebutan ditanya kenapa engkau tidak ikut rebutan bu itu kan ada kiriman umum terus saya BLT atau bansos kepikiran pakai umum oh buatan kalau anak kalau rutin bacakan yasin saya sehingga saya tidak baru ikut apa rebutan karena untuk kiriman khusus jadi enggak perlu pakai umum umum jadi ramalah antri sembako singkat cerita ini bukti kalau mimpi itu benar karena ini yang mimpi orang wali, wali. Anaknya jenengan jenis inten disebut si yang ah, pasar ini dicari. Ternyata anak itu ada yang nama itu dan di pasar itu dipeduli. Cung, gue sering macamnya sini bu bunghe jam sekian sekian. Oh iya yes, mubarak maksudnya. Terus tanya anak ini, jenengan kok ngedikan jauh ketemu ibumu, ibu mewah atau melok antri ini kan unik, ya. ini kan nggak mungkin gawe-gawe karena beliau mimpi, nggak kenal anak ini hmm. Juga nggak nyerita no mimpinya, ditanya Kamu sering bacakan dari sini, Mia, ya, Singkat cerita setelah tiga minggu atau setelah beberapa bulan Mimpi lagi, ibunya itu ikut antri ya Pak? Ikut antri Antri, sempakut bu, kenapa sekarang ikut antri? Padahal dulu-dulu udah -dulu antri Capek <laughs> bu lucu Ini ikut Beb, anak puluh saya mati kalau kiri makan Hadi <laughs> sini mati, mati juga. Nah <cademik> anaknya orang bisa ngomong sini. ini. Wah huh, ya ribet lah lan keco mati yo bareng-bareng <coughs> <itel Concmenlia> <garnya> Jadi eh pete se. Oh kok mati yo ketenan berarti ono sing. Wahuna kata sesuatu nas kuran bercerita foto kita taruh cuma paling berat beratnya uang kang aku ngono sok pengake minhum kia dimiham tak seratan hal eh karings temanak dia kita kita taruh cumi pagiati aswakil madaik ya jadi majali wasine terlulas biden terlulas pola itu awaluhum ali bin husain bin imam ali rodiyah buawan kita nggak singketkan Sayyid muhammad kopeena karena enggak ada nyunsau tendensi cia juga agak mungkin dituduh A terus sengintikannya beliau tetap ala namati ahli sunnah Wajar Artinya kalau uh, madhu ahli al kemudian sengintikan Sayyid Muhammad Sengintikan ulama-ulama ahli sunnah kan kita nyaman apa kita Nyaman karena mensifatinya tetap ala nakmati atau ala sifat ahli sunnah Wajar Telulas itu tentu ketuanya yang paling top, paling senior paling top Al-Imam Ali bin Hussein bin Imam Ali Zainal Abidin dia kata sama anak-anak di ba'an umislu Zainal Abidin Ali wabnihil wa baqir khairi wali kuwati Sayyid Ali Zainal Abidin ku'as Sayyidul Imam Al-Mustaid Zainal Abidin Abu Muhammad Ali bin Hussein bin Imam Ali bin Abi Talib al hasimi Al-Alawi Al-Madani karena ada anu siapa Sayyid Ali itu nihayatan, itu puncak di ilmi dalam ilmu, beliau itu puncak di ilmi orang-orang yang anu dihidupkan Sayyid Ali Zainal aqidin kana nihayatan fil ilmi wal fadl wal jid utamanya jelas luh mane jelas wal muruah iku nek sing ngekeki wong sing dikeki nganti sen ku sering akeh dia di sini Said Ali Zainal aqidin wal muruah dua muruah muruah yo mau ora tau sarungan tok turu kipasan ini ora di muruah jenenge eh. tapi kowe ora Said Ali Zainal aqidin ora apa-apa wal aklinak aja kok senengane niru wong saleh-saleh nemen niku lucu malah jadi lucu gue terus pemanteng malah lucu kok malah ape malah, malah lucu, lucu. sakit orang sake, kok kusuk ganteng suga, santeng darah, ini. Khusus. Khusus, darah ini lesu malah ribet kan Wakot asalan teman-teman Sugeng sopa Syed Ali Zainal Abidin ma jadi semertanya Mbae Syed Ali Zainal Abidin Upani Ali bin Abi Talib Sanatan yang rong tahun Wama Amihil Hasan asrota Awamin Yang sepuluh tahun Wama Abihil Husain Sanatan yang setahun Ini mulanya ini uniknya sepatu supaya dosa mentok barokai Syedin Ali Zainal Abidin Ali Zainal. Saya itu tahu banyak tentang Syed Ali Zainal Abidin Karena satu ya memang saya baca banyak Karena itu juga uh, termasuk hibbu Syedin Amemun Yang sangat dicintai Mbaamun Syed Ali Zainal Abidin itu anak putrane Syed Husain. Eleng-eleng putrane Syed Husain. Beliau sebetulnya itu ikut mau dibantai di Karbala. Jadi pas itu ikut Syed Ali itu ikut ikut rombongan abahnya mau ke Kufa. Jadi dari dari Medina mau perjalanan ke Kufah. Masukin terus walhasil hasil Syed Husain dibantai di Karbala. Itu Syed Ali itu ikut Ali Aswar, saudaranya Kak Bunda, tapi beliau selamat. Selamatkan orang terus walhasil, terus beliau dikembalikan lagi di Medina di Madinah di Madinah di rumah Pak D eh, di rumah Pak D eh, di rumah Pak D kan karena Husain tuh adiknya Hasan berarti lalu di rumah Hasan apa Jojo Pak D, D. D. melani unik uniknya nengone Madzhab Ahlul Bid dan unik tenang maksudnya unik itu luar biasa Sayyid Ali ku rak bin Husain doang ngebahas Sayyid Ali ku bin Husain Dekni itu menangi, beliau menangi kebesarannya pemerintahan Yazid bin Umayyah Yazid bin Abi Sofyan, apa Yazid? Yang musuh besarnya bahan baik. Beliau ya menangi dinasti Hisham bin Abdul Malik, menangi macam-macam Itu terus beliau gak derek politik sama sekali Wadwal, ini saya diprovokasi banyak orang Supaya beliau memimpin, menggantikan Hussein. apa? Hussein. Beliau memimpin, menggantikan apa? Hussein, Hussein. Lagi kita alimnya Sayyid Muhammad terus. Nah, terus Masyur Set alih itu ganteng banget Pol ganteng Ganteng wibawa Ganteng alim putunya Nabi Sempurna kan Nasafi Sempurna, ilmuni Sempurna terus, Wira Rokokan jelas Wira Rokokan Nah Hisam-Hisam di Abdul Malik Itu gubernur Medina Apa gubernur Medina pun Kandidat Amirin Mu'minin Ini badai haji badai haji tengkak bayu apa nyium hajar sesuatu kanggilan tidak seiwong, padahal presiden Amirul Mu'min tidak seiwong, wong rusan Zaman itu kan belum ada pas pres belum modern kan sekarang. Tapi hasil kanggilan. Warna orang itu nggak peduli, cik, gubernur Medina, cik, gubernur Syria, rawur so, orang rawurusan, so wong, wong biasanya kan yang buti-butui kan jawa, ya, kayak rawurusan, so kaya kaper putan hajar. Bareng deknya kanggilan, ngijin-ijinin gubernur, jauh jen istirahat. Kau pengawali pengawalif dah sama istirahat dulu, terus lunggu-lunggu nenggu nenggu dekat sofa istirahat hmm. nggak tahu ini jeda, apa? jeda, jeda orang supaya pas sepi. Pas orang masih krodit, Syeikh Ali Zainal Abidin rawuh, masuk. Woi ku uang sakak baru cep menang apa? Eh. Karena memberi kesempatan Syeikh Ali Zainal Abidin. Syeikh Ali terus tawaf ngabung hajar suwat. Uangku coro-coro temenggengen terkesima. Kan. Padahal nggak dikawal ya beliau sama santrinya yang ngejalan. Gak masuk. Terus si Isam tak kok Mbak Unggikir, ikut sobo kok. Aku sing rojo, kagilan itu teko, enak eh, weh terus Wong migrir <laughs> kafe <gapi, jadi>, gitu. <laughs> <laughs> terus figurnya itu Novarustak, Novarustak punya air terkenal semua, Novarustak, punya, tahu Tau kau dari jenis Novarustak punya air terkenal, tanggamu borah air rabu, Novarustak punya air terkenal, nah, terus malas dinyai sama tuh, sampean darah hidup gak ugar, itu soalnya saya hadal Allah tariful fatkhah wat atahu ya'rifu wal ya, rifu wal alharobu, iku Wong Sing tanah Mekah, iku rindu diinjauaniku tak Ta'riful batkah, iku, ta iku wong, sing kak bayu kangen deh, melane gampang, laku kak berak kangen, melane nak kangkang bunga-bunga, aku nangis, pun aku joroh kangkang nggak paham, melane nado maneh di pak berjanjiku kan nado maneh khas ahilbet, apa, <t� -tose> nakriful review batkah buat tak review nado, kenal kita albatkah ing tanah Mekah, buat tak review kenal tanah batkah nak ing kita, wow oh, kita uconco <tuh> Jadi kangkang nak mau ku tenan, wow, kita ini kenal betuah, betuah juga kenal kita. wal betu lan gunung sofa. Wal betu ya alafu ya, betu, ya, akrab Marko, ulfah, akrab? Akrab apa, -apa nak gitu. wow, aku plek, plek. <tuh> <tuh> -kankan moceku, ikutu, Aku nak ya Allah wow. Ku muku singa arang pender sing mochom bus pokok es ngeteng awa na ariful patka wata arifuna wasofa walpe itu yakla funa terus wala nalang ikuku ekito alma ala tema ala ma ala ikuku wakoi fuminat tanakoi fuminat fa alamanu ikuku turuk lamalaba ekulari ikuku doyo pokong omongono fenderi kekereraga ruan wange tapi yo si gosan dispendo nengku niati makilimu alif nenggo makilimu alif. Masih ngerti pernah, wailah Sipto ini nantas ibu ya. Malah ribet mana kan Ucara saya Hasan Husain juga Tapi orang butuhku ngaku-ngaku butuh. Mereka mana nanti terjemah Wailah Sipto ini maring Hasan Husain. Nantas ibu bernasab sopuk kita Itu muntung, nantarik di dibayu Nanti terjemah, kita-kita ini nasabnya sampai Hasan Hussein Semua cowok kan, semuanya Mela ini rafaham kadang baru no, kan Karena rakan yang disalah kan Ya tapi mau tak bilo kang ya, bapun giberlo jangan KBB belo, belo ikut nasab sebab napa? Nasab sebab, nak sing Habib tenan, yo nasabe dok Hasan Hussein tenan, nak sing orang Habib nasab sebab napa? Ibu bil ma'haba, bil ala kok, bil tak izin balikrom, misalnya, e. pak ila toy ini nanti si bu eh, nasaban bisa kal ma'haba, wah eh, soalnya e, tapi tau harus siri Dewi. <laughs> <laughs> Nau rakyat nasiri, aku si nyara istri Dewi ngomong, <laughs> <laughs> paham ya? Nah, akhirnya Said Ali itu iso tawaf, iso ngambu Hajar Aswad. Nah terus ketika aku Hisam bin Abdul Malik sebagai gubernur aku nak nyeluk kelompok Yasid harus tak malah ngese iki hadal di ta'riful fatha'u wa ta'ta'ru wal faitu ya'rifuhu wal khiddu wal khar. Iku wong sing gewe aku kena. Nah, terus gurih-gurih malah ditambahi mau walbay itu ya'lafu. orang nah, sekedar kenal ya'lafu, akrab apa? Akrab. Aku nak karena Said Ali Zainul Abidin rungok notenah. terus gak ngerasa politik beliau ahli ibadah. Akhirnya jadinya ya tok karena beliau satu hari sholat seribu rokaat namu sholat seribu rokaat terus darahnya sayyidus saja namu sayyidus saja ketuanya uang sih ahli. Nah, karena beliau selalu begitu terus digelari Zainul Abidin jadi bagi papai saya uang ahli ibadah najrani ali zainal abidin nah zainal abidin buat jeneng, nama gelar nama gelar, gelar yang karena fakta nama <tuk> saya kangkang junni zainul abidin tapi mancan melicilik di jenak no iku rasaono fakta nih nama jadi <tuk> jeneng uluro ono jeneng bergo fakta gak Sayyid saya tali majarani zainal abidin bergo fakta oh jeneng jenengiku mulai lahir jenak nongono bangga banggaan banggaya nama terus jenak zainal abidin, ya, jadi kan gak mungkin orang sehebat ini kemudian tidak mujtahid, apa kemudian tidak? Tidak mujtahid. Nah karena Sayyid Ali itu dididik Sayyid Hasan, dimana sudah kita ketahui Sayyid Hasan suka damai, apa suka, suka damai. maka Sayyid Ali itu menjelma sebagai Hasan. Jadi beliau saya tidak seperti Husain. Jadi hebat jadi intinya meskipun Sayyid Husain itu ibadahiku ika matul hak, ya tentu semuanya baik ya ibadah Syed Hussein, itu iqomatul hak apapun resikonya, yes, jadi Syed Hussein itu orang yang paling fanatik iqomatul hak apapun resikonya Syed Hasan wali'an sebabnya barang hak itu serau sah fanatik teman-teman nak pancani itu berakibat saf dima, mengalirkan darah. Ibu sudah bener ya, saya ulang lagi Syed Hasan ibu rapati fanatik sebabnya iqomatul hak, karena hak fil khilafah nama, fil khilafah, sementing apa Orano safqut dima orang, orang pertumbuhan darah sehingga beliau Syekh Hasan Yes pemerintahan tiga Nabi Muawiyah suatu barang dunia semuteng Islam merap perang. Nah Syekh Ali karena dididik Syekh Hasan sepuluh tahun dididik apa empat setahun maka beliau terbentuk oleh madhabnya Syekh Hasan ibadis Syekh Muhammad Wama Amil Hasan asrota awam Wama wa Abi sanatan unik kan jadi artinya gini ya, terbentuknya wataknya Said Ali Zainal Abidin malah terbentuk oleh Said Hasan, oleh Pak d -nya. Makanya Said Ali nggak ada sejarah beliau ikut politik, ikut perang, karena terbentuk Insibah apa, oleh Madhabnya Said Hasan, oleh Pak d -nya. Tapi tentu Said Husain ya luar biasa. Tapi ya tadi karena putranya nggak sempat dididik lama, ya tidak seperti itu. Ya tentu, makanya dua Madhab besar dalam Islam ya dua itu dok. Ikhomatul hak secara apa? Secara tenanan kata sebatamnya Syaid Ada yang ya sudah Ikhomatul hak, tapi jangan adi ila sesuatu yang lebih mungkar kayak safqut. Tima itu di imani oleh Syaid Hasan. kok ini loh? Aku dibodohi di Bodoni Muna 10 juta. Terus aku nuntut ngantiin pengadilan. Kadang biaya nuntut tewek nganti rompulah juta, nganti seket juta. Corong rasional kan rugi akan menuntut 10 juta, wah, aku biaya nih pengadilan macam-macam, tidak saya juta atau aku nuntut terus diancam. mana jenengan nuntut mungkin tak bacok, atau anak jenengan tak bacok. duit 10 juta, wah, pertaruhan bacokan. nah itu kira-kira cara set Hasan ya sudah dianggap selesai. tapi kalau model set Hasan tidak bisa, kebatilan tidak bisa ditoleransi. nanti meraja lelah. itu cara meraja bisa tuh susah ya tentu kulun ala haqqin karena beliau-beliau orang yang tidak akan melakukan itu karena nafsu tapi murni apa lilai li kalimatillah sehingga ada madab ya sudah seperti itu ya, tapi saya Ali ini karena dibentuk saya Hasan beliau itu sama sekali gak pernah ngungkit-ngungkit peristiwa Karbal padahal orang paling pernah ngungkit itu beliau beliau itu Ali bin Hussein <tuh>. itu hebatnya saya Ali bin Hussein orang ngono ngonon dikni singalami Bang, ya? Tapi beliau sudah pengaruh besar, sudah besar punya pengaruh besar, nggak ada yang digerakkan untuk itu. Sebeliau nikmati ibadah, ngaji, ibadah, ngaji. Ulah ada kitabnya banyak tentang, ya tentu kitab riwayat tentang Sayyid Ali bin Hussein. Termasuk Allah apal banyak lah tentang doa-doa beliau di Arafah, doa beliau. Saya ketika haji ya, pakai doanya Sayyid Ali bin Hussein. Doa Arafah, doa khatam quran Itu namanya rawi terus orang-orang yang kita kaji ini orang-orang luar biasa sesuai wa bizikri salihin tatanazalur rahmat tatanazalul barok barokah jadi eling lengi wa ma'amil hasan malah asyrota awam wa ma malah mal sanatan asuma sanatan badda umawal di qala fi syair farustaqosita tu al mashurah utawi sayid ali ku pokoke wong iki hadal ta'riful fatha wa atahu wal ya'rifuhu wal khillu wal haram Uang orang roh Sayyid Ali, Kak Bawe kenal, <tik> Saqtuna Mekah kenal. Hadaw tawi Allah aladi, uang ta'rifu kan kenal apa Al-Badha'u kota Badha'wat Atau inje ane aladi, inje ane aladi. Wal betu ta'i betuwa ya arifu kenal apa betuwa hueng iki Sayyid Ali. Wal khidu lan tanah halal, wal haramu lan tanah haramu. Bangetan yo kue iku. Gubernur roco, orang roh wali. Kak Bawe roh, tanah halal, haram roh, kaber roh kue dok. Masjur, akhirnya Farus Dagi dipenjara. Mereka rojok mengangkap, tangkap, tangkap masih pada saat ini Dikirimi duit sampai saya tali Ditilih ini penjara, mereka di penjara, mereka menguji saya Ditilih, kalau Indonesia itu juga hidup 100 juta Wadah, nanti kalau itu mau di atas 100 juta diterus itu harusnya Diterol, Diterol sampai dipenjarain itu gara-gara aku Macamnya lomo, saya tali itu lomo Sampai dipenjarainya gara-gara aku, itu ada duit 100 juta Ini wangis, saya muji jenengan itu ikhlas Maka saya tidak akan menerima upah ini dari jenengan ini enggak mau menerima Pak Ustaz Saya tali terus ini, Saya ini Ahlul Bet Orang yang enggak pernah membatalkan niatnya Oh keren tuh gitu, gitu. Oh iya keren Caranya beneran -bener. Soalnya pas-pasan Soalnya pas-pasan